Nama ku bentuk rumah real estate, mobilku banyak harta berlimpah orang memanggilku bos sekutu toko papan atas atas galanya asyik. Wajahku ganteng, banyak simpanan, sekali lirik, oke okay sajalah, bisnisku menjaga, jagalah apa saja, ya, penting aku senang, aku menang, pesetan orang susah, karena aku, ya penting asik, sekali lagi asik.